Teleskop antariksa James Webb milik NASA telah mengungkap fitur proto bintang yang dulunya tersembunyi di dalam awan gelap. L1527 memberikan wawasan tentang permulaan bintang baru. Awan yang menyala-nyala di wilayah pembentukan bintang Taurus ini hanya terlihat dalam cahaya inframerah, menjadikannya target ideal untuk kamera inframerah dekat web. Proto bintang itu sendiri tersembunyi dari pandangan di dalam leher bentuk hourglass ini. Di protoplanet tepi terlihat sebagai garis gelap di tengah leher. Cahaya dari protobintang bocor di atas dan di bawah cakram ini menyinari rongga di dalam gas dan debu di sekitarnya. Fitur paling umum di wilayah ini, awan berwarna biru dan jingga dalam citra inframerah warna yang representatif ini, garis luar rongga yang tercipta saat materi melesat menjauh dari protobintang dan bertabrakan dengan materi di sekitarnya. Warnanya sendiri disebabkan oleh lapisan debu antara web dan awan. Area biru adalah tempat debu paling tipis. Semakin tebal lapisan debu, semakin sedikit cahaya biru yang bisa lolos menciptakan kantung-kantung jingga. Teleskop James Webb juga mengungkap filamen hidrogen molekuler yang telah dikejutkan saat protobintang melurunkan material darinya. Guncangan dan turbulensi menghambat pembentukan bintang baru yang seharusnya terbentuk di seluruh awan. Akibatnya, Proto Bintang mendominasi ruang angkasa, mengambil banyak materi untuk dirinya sendiri. Terlepas dari kekacauan yang disebabkan oleh Awan L1527, usia baru sekitar 100 ribu tahun, tubuh yang relatif muda. Mengingat usianya dan kecerahannya dalam cahaya inframerah jauh seperti yang diamati oleh misi seperti Satelit Astronomi inframerah L1527 dianggap sebagai Proto Bintang kelas nol. Yang merupakan tahap awal pembentukan bintang, protein bintang seperti ini yang masih terkurung dalam awan gelap debu dan gas masih harus menempuh jalan panjang sebelum menjadi bintang utuh. L1527 belum menghasilkan energinya sendiri melalui fusi nuklir hidrogen, karakteristik penting dari bintang. Bentuknya, meski sebagian besar bulat, juga tidak stabil, berupa gumpalan gas kecil. Panas dan bengkak di antara 20 dan 40 masa matahari kita. Saat proto bintang terus mengumpulkan massa, intinya secara bertahap menempatkan dan mendekati fusi nuklir yang stabil. Adegan yang diperliarkan dalam gambar ini memperlihatkan L1527 melakukan hal itu. Awan molekuler di sekitarnya terdiri dari debu dan gas padat yang ditarik ke pusat tepat tinggal proto bintang saat material jatuh ia berputar di sekitar pusat ini menciptakan piringan material yang padat yang dikenal sebagai piringan akresi yang memberi makan material di proto bintang saat ia memperoleh lebih banyak masa dan menempatkan lebih jauh, suhu intinya akan naik akhirnya mencapai ambang batas untuk memulai fusi nuklir Mengingat kepadatannya, bukan hal yang aneh jika sebagian besar materi ini menggumpal awal dari planet. Pada akhirnya, pemandangan L1527 ini memberikan gambaran seperti apa matahari dan tata surya kita saat masih bayi. Nah, teman-teman pecinta astronomi, Begitulah penjelasan singkat terkait teleskop James Webb Naza menangkap Pairi hourglass sebagai bentuk bintang baru. Selanjutnya,